Hai anak data, yuk kita bikin peta tematik proporsi usia remaja dan dewasa 15-59 tahun dengan keterampilan TIK menurut provinsi di Pulau Sumatera tahun 2020 dengan menggunakan Microsoft Excel. Pertama-tama kunjungi bps.go.id .ku kemudian pilih menu data BPS pendidikan, lalu setelah itu kita ambil yang nomor 9 ya, Excel di download dulu, kemudian dibersihkan. Ini aku ambil yang Pulau Sumatera aja, provinsi di Pulau Sumatera sama yang tahun 2020 aja Select data yang kita mau pakai, kemudian insert table Setelah itu saya insert maps Meskipun ada petanya, untuk amannya kalian mesti gunakan menu konversi data Yaitu kalian nanti ke bagian data, lalu data types, terus pilih yang geografi kita ganti dulu Kepulauan Riau dan Kepulauan Bangka Belitung, lalu kita ganti juga map areanya. Tadi caranya format data ya, format data. Setelah itu kita juga bisa ganti-ganti loh beberapa komponennya, yaitu untuk judul proporsi usia remaja dan dewasa 15-59 tahun dengan keterampilan TIK menurut provinsi di pulau Sumatera ya tahun 2020 selain itu kita juga bisa ganti-ganti warna ya sesuai dengan informasinya ini saya bikin yang minimum warnanya agak kekuningan kemudian yang warna miak maksimum itu yang hijau Gimana? Gampang kan? Kalau misalkan kalian ngerasa video ini berguna, silahkan like. Atau misalkan kalau ada hal-hal yang kalian mau kami coba, tulis aja di kolom komen. Terus jangan lupa save video ini. Atau sebarkan buat teman-teman tersayang. Bye anak data. Happy learning.